Oke okay, baik selamat pagi semuanya Salam sejahtera untuk kita Baik pada pagi hari ini Kita akan Melaksanakan Kuliah daring Untuk pertemuan kita yang kedua ya Untuk pertemuan yang kita yang kedua Pada hari ini Semoga pada pagi hari ini Kita tetap semangat pagi Oke okay. Jangan lupa berdoa agar apa yang kita pelajari pada hari ini bisa kita ingat dan bisa bermanfaat bagi kita untuk kedepan. Amin ya robbal alamin. Baik pada pertemuan ini kita akan coba membahas masalah gambaran umum akuntansi dan siklus akuntansi. Oke, kita masih teori dulu ya. Nanti praktikumnya mungkin di minggu ketiga baru kita mulai praktikum. Bagaimana kita dalam hal penggunaan daripada rumus di Microsoft Excel? Okay, baik, <tuh> masih ingat definisi dari akuntansi? Masih ingat definisi akuntansi? Ayo, yang lain masih ingat definisinya? Ayo, siapa yang mau menjawab? Ya, silakan. silakan. Coba ay ayu ning tias. Ayu ning tias, coba. Ya, silakan. Baca, baca di laptop ya, Ayuneng. Tias, Ayu, baca di laptop ya. Oke, jadi gitu ya. Kalau kita hanya dalam hal memahami akuntansi itu dengan membaca seperti tadi, yakinlah, Bapak yakin kita tidak akan bisa untuk menjalankannya. Oke, Oke boleh siapa lagi yang lain? Mungkin ada. Yang beda pendapatnya? Tadi ada ya, tadi yang mau jawab. Siapa tadi namanya itu? Ilham ya? Ilham. Surya Pebri, Thomas Wilson. Itu tolong kameranya. Dihidupkan semuanya. Oke, siapa ya? Udah hidup ya? Tapi kok nggak kelihatan dari sini. Huruf I doang yang kelihatan. Thomas juga sama. tuh. Oke. Silakan siapa lagi yang mau menjawab? Tadi kayaknya banyak tadi yang mau menjawab itu. Halo. Nah, kan pada diam semua, kan, kan Bapak baru ngomong kayak gitu. Bapak tahu walaupun Bapak di sini Bapak tahu kalian nang waca bukan dari apa pemahaman kalian. Dari mana bapak tahu mata kalian yang berbicara, Pak? Saya baca ya, itu kan itu oke. Jadi gini, perhatikan akuntansi itu merupakan suatu proses. Proses apa yang pertama prosesnya adalah melakukan identifikasi. Oke, setelah kita identifikasi, baru kita lakukan pencatatan. Oke. Setelah kita catat, baru kita klasifikasikan, kemudian kita ikhtisarkan, kemudian kita laporkan. Apa yang kita laporkan adalah informasi ekonomi. Informasi ekonomi yang bagaimana? Informasi tentang bagaimana perkembangan perusahaan yang digambarkan dengan laporan keuangan apa tujuan laporan keuangan laporan keuangan itu bertujuan untuk pengambilan keputusan yang tepat dan tegas nah itu jadi definisi akuntansi suatu proses pengidentifikasian pencatatan pengklasifikasian serta pengiktisaran okay, pengiktisaran dan pelaporan informasi ekonomi dengan tujuannya adalah untuk pengambilan keputusan yang tepat dan tegas, gitu ya. Oke, kalau tadi kita bicara masalah definisi akuntansi, yang pertama identifikasi apa yang akan kita identifikasi. Ada yang mencoba menjawab apa yang kita identifikasi. laporan keuangan, yang lain apa yang kita identifikasi apa jangan ragu ngomongnya saksinya oke, ada lagi yang lain transaksi keuangan oke, yang lain masih ada oke, sekarang begini kalau umpamanya Oke, okay, Bapak ada kesepakatan dengan kalian. Oke. Okay, itu transaksi bukan. Transaksi bukan. Jika Bapak memiliki kesepakatan dengan kalian dan kedua belah pihak, Bapak dengan kalian setuju, transaksi bukan. Transaksi. Apakah bak bisa diidentifikasi transaksi itu? Oke, kalau kita bicara transaksi. Apa sih transaksi itu? Ayo, kan kalian sudah belajar tuh pengantar akuntansi 1, pengantar akuntansi 2 di semester 1 semester 2 tuh. Kalian selalu berbicara bukti transaksi, bukti transaksi, transaksi gitu ya. Apa sih transaksi itu? Yuk kita bertransaksi yuk, kan? Apa bertransaksi itu? Ayo, siapa yang mau menjawab? Proses, proses jual beli. Oke, Thomas, Thomas ini ya, Thomas ya. Oke, Thomas, besok minggu depan, tolong yang pakainya yang rapih ya, nggak apa apa ya, ya. Karena kan kita ini walaupun kita di rumah Bapak di kampus Kita kan tatap muka tuh kalau seperti itu kan Kurang elok penglihatnya ya Oke okay, baik Oke okay. Jadi apa transaksi itu? Nah Transaksi itu pada, pada dasarnya adalah Kesepakatan Tidak akan mungkin terjadi transaksi Apabila kesepakatan tidak ada Contoh Oke okay, contoh anda pergi ke mall. Mau beli baju. Oke. Okay. Anda pasti yang pertama yang Anda lihat adalah harganya. Betul enggak? Betul tidak? Oke. Okay. Ataupun yang kedua yang Anda lihat adalah modelnya. Anda keliling-keliling, kelihatan, oh ini cocok nih untuk saya. Betul ya? Bagus kayaknya. Begitu Anda lihat, ya kan begitu Anda lihat yang kemudian Anda lihat, labelnya harganya. Waduh, dari sana mengatakan kalau kamu mau beli, ini loh harganya. Waduh, kantong saya nggak cukup, isi kantongnya nggak cukup, maka Anda akan cari yang lain yang sesuai dengan isi kantongmu, kan? Nah, di situ ada kesepakatan. Begitu Anda ketemu dengan barang dan Anda ambil, Anda sudah sepakat dengan si penjual. Bahwa Anda mau membayar sebesar itu Oke okay. Dimana dalam kesepakatan tersebut Paling pasti saling menguntungkan Saling menguntungkan Antara kedua belah pihak Oke okay. Tapi kalau Anda tidak sepakat dengan Tadi harganya Maka Anda tidak akan terjadi transaksi Betul ya jadi, transaksi itu adalah kesepakatan. Kesepakatan antara siapa? Kesepakatan antara dua orang atau lebih yang mengikat dirinya ke dalam suatu perjanjian tertentu yang saling menguntungkan. Nah, kalau kita bicara di dalam akuntansi, transaksi apa yang bisa dicatat oleh akuntansi, yaitu: Transaksi yang bisa dicatat oleh akuntansi adalah transaksi yang bisa diukur dengan satuan mata uang. Jika transaksi itu tidak bisa diukur dengan satuan mata uang, maka akuntansi tidak akan bisa mencatatnya. Nyambung? Nyambung enggak? Nyambung ya. Oke. Jadi, transaksi apa yang diidentifikasi yang diidentifikasi bukanlah transaksinya, tapi bukti transaksi tersebut bisa berbentuk faktur, bisa berbentuk nota, bisa berbentuk kuitansi. Gitu kan? Yang jadi pertanyaan, Oke. Okay. Apa yang diidentifikasi di situ? Di bukti transaksi tersebut. Apa yang diidentifikasi di bukti Hmm? Apakah di apakah di buk, di bukti transaksi itu sudah tertera nama akunnya? Belum. Belum kan? Oke, contoh bukti transaksi. Anda mendapatkan Anda sebagai seorang accounting lah umpamanya ya. Mendapatkan bukti transaksi yaitu bukti penerimaan kas. Okay, bukti penerimaan kas, apakah ada langsung mencatatnya ke dalam jurnal umum? Tidak, kan? Nah, yang pertama kita identifikasi, apa yang pertama kita identifikasi adalah dari mana sumber kas itu? Sumber kas perusahaan ada banyak, yang pertama. Dari hasil penjualan tunai oke? Yang kedua Dari penagihan piutang Yang ketiga Dari kreditur ataupun dari Perbankan Yang keempat dari si pemilik Ya kan Nah, Kita identifikasi dulu kas tadi Identifikasi dari mana sumbernya Oh dari penjualan Gitu kan Berarti, kalau dari penjualan, udah kita bisa menentukan ini. Transaksi ini kita kelompokkan ke dalam akun yang mana yang ada di neraca saldo, atau di daftar akun kita. Itulah tujuannya kita melakukan identifikasi agar kita bisa menentukan transaksi ini ada kaitannya dengan akun apa. Oke, kalau umpamanya tadi penerimaan kas tersebut. Adalah diterimanya dari penjualan tunai Kira-kira jurnalnya seperti apa? Ada yang bisa menjawab? Jelaskah suara Bapak kedengaran? Halo? Jelas ya? Oke okay. Oke, okay, apa kira-kira jurnalnya? oke, okay. tadi kan ada bukti transaksi oke, okay. bukti transaksi yang kita dapatkan ini adalah penerimaan kas kas tersebut, kalau kita lihat sumbernya dari penjualan tunai oke, okay. kira-kira jurnalnya apa pahru rozi Delta Nanda Coba itu apa videonya apa kameranya dihidupkan ya. Oke, okay, apa jurnalnya? Apa? Kas pada penjualan. Oke, okay, yang lain ada? Yang, yang lain ada? yang lain yang menjawab nah berarti bapak bisa menyimpulkan bahwa anda belum mampu melakukan pencatatan transaksi atau menjurnal bapak mau nanya siapa di antara yang 22 orang yang sedang gabung dengan google meet ini yang belum bisa menjurnal Jangan malu Bapak selalu mengatakan begini Sama mahasiswa Bapak Jangan pernah malu Mengakui kelemahanmu Jika itu adalah Untuk kebaikanmu Tetapi jangan pernah Mengakui kelemahanmu Di depan musuhmu Itu akan membunuhmu Jadi, ya, ya justru deh, ya, ya justru karena itu seharusnya, ya kan seharusnya. Kalau kita sudah belajar dari semester 1, semester 2, kalau hanya sekedar jurnal seperti itu Nggak perlu lagi diingat-ingat lagi, kenapa kita harus mengingat-ingat kembali? Yang pertama, karena kita jarang melakukannya Jarang mempraktekannya Anda belajarnya, Anda prakteknya hanya dalam kelas saja Di rumah tidak pernah dengan keikhlasan sendiri, dengan kemauan sendiri tidak pernah Ya kan, nah, kenapa saya bilang bapak, bapak bilang begitu? Karena mata kuliah sendiri syaratnya adalah pengantar akuntansi akuntansi satu dua. Dengan anda mengambil mata kuliah ini berarti anda pengantar satu dan akuntansi 2 itu sudah lulus. Kalau sudah sudah lulus berarti anda sudah mampu. Kan gitu, ya kan? Nah. Kalaupun artinya dalam hal tadi mencatat tadi Kebanyakan diam Diam itu artinya kan belum tentu bisa Belum tentu juga tidak bisa Mungkin dia malu Tetapi kesimpulan Bapak dari sini adalah bahwa Anda belum seberapa paham tentang bagaimana menjurnal Maka Bapak tanya Siapa yang belum bisa Bukan tidak bisa, belum kalau tidak bisa itu, tidak akan pernah bisa. Tapi kalau belum bisa, masih ada kemungkinan untuk bisa. Betul nggak? Betul kan? Ya. Oke, okay. Bapak mau nanya sekali lagi. Siapa di antara kalian yang belum bisa menjurnal? ayo ya oke silakan ya pak Harozi mana buka mu nggak kelihatan parul oke salsa terus siapa lagi jangan malu nggak usah malu-malu di sini kita belajar bapak tidak akan marah kalau anda tidak bisa oke Ayo, siapa lagi? Paru rozi salsa itu aja yang ber Nah, Nanda, oke. Nah, gitu ya? Oke, seperti tadi. Yo, oke, Pak. Pada prinsip yo, oke, sudah ya? Jadi, perhatikan lagi satu lagi yang perlu kita identifikasi tadi sudah jelas. Kas itu sumbernya dari penjualan tunai. Kalau penjualan tunai, berarti merupakan apa? Merupakan pendapatan. Pendapatan bagi siapa? Bagi perusahaan. Tetapi karena di sini kita berbicara dalam hal perusahaan dagang, maka jurnalnya sama seperti yang dikatakan Thomas tadi: kas pada penjualan. Betul, tapi masih ada enggak? jurnal yang lain selain daripada itu masih ada enggak kira-kira selain daripada kas pada penjualan kira-kira masih ada jurnal yang lain enggak masih apa jurnalnya kalau masih kayaknya kira-kira jurnal apa apa Thomas bukan C bukan oke perhatikan di dalam pencatatan khususnya dalam persediaan oke dalam persediaan ya karena penjualan itu pasti barang yang dijual kan berarti ada kaitannya dengan persediaan dalam metode pencatatan ada dua metode, yang pertama metode fisik dan metode perpektual. Pernah dengar metode perpektual? Pernah kan? Oke, kalau pernah mendengar metode perpektual berarti ada dua jurnal. Maka Bapak katakan dari bukti penerimaan kas tadi, kalau dengan menggunakan metode perpektual ada empat akun yang dipengaruhi. Oke, ada empat akun yang dipengaruhi Yang pertama kas Yang kedua pendapatan Atau penjualan Yang ketiga harga pokok Yang keempat adalah Persediaan Oke, Karena kita jual Barang, maka barang itu Punya harga yang kita jual Maka yang kita catat harga jualnya Yang pertama, kas pada Penjualan Pencatatan yang kedua Berapa sih harga pokok dari barang yang kita jual itu? Kan gitu? Nah, maka harga pokoknya kita jual. Kita catat lagi. Berarti harga pokok pada persediaan. Kenapa? Karena kalau kita jual persediaan kita pasti keluarkan, kan? Pasti keluarkan. Oke. Nah itu ya kalau kita dalam hal melakukan identifikasi. Oke. Yang selanjutnya. Tadi dikatakan tadi dikatakan bahwa akuntansi itu yang terakhir adalah menyajikan informasi ekonomi. Di mana informasi itu adalah dalam bentuk laporan keuangan. Oke. Siapa saja sih yang membutuhkan laporan keuangan itu? Siapa saja yang membutuhkan laporan keuangan itu? kan kita perusahaan satu. satu yang kedua siapa siapa yang butuh laporan keuangan itu oke eksternal eksternal itu kan banyak tuh investor oke siapa lagi siapa lagi kreditor oke siapa lagi Karyawan, oke, okay, siapa lagi? Kan tadi kan sudah kreditor. Bagi itu, kreditor bukan? Oke, okay, satu lagi, satu lagi: pemerintah. Betul, oke. Okay. Yang pertama kita lihat bagi perusahaan pihak internal tujuannya untuk apa? agar perusahaan pihak manajemen bisa mengambil keputusan apakah usahanya dijalankan atau tidak dengan melihat kondisi laporan keuangannya oke okay? atau untuk memprediksi ke depan perusahaan ini mau ngapain itu bisa dilihat dari laporan keuangan bagi investor untuk melihat apa? Kalau saya kira-kira berinvestasi ke perusahaan tersebut, untung atau tidak? Kan gitu. Jangan sampai saya berinvestasi, tapi saya rugi. Bagi kreditur, tujuannya untuk apa? Untuk melihat apakah perusahaan tersebut mampu tidak membayar kalau saya kasih pinjaman. Kan gitu. Bagi pemerintah, untuk apa? Untuk bisa memprediksi berapa jumlah pajak yang akan diterima oleh negara. Oke, okay. bagi karyawan, tujuannya untuk apa? Untuk melihat sejauh mana kondisi perusahaan tersebut. Jangan sampai si karyawan dibodoh-bodohin, artinya bahwa karyawan minta naik gaji, tapi... Si manajemen mengatakan perusahaan rugi terus, belum bisa untuk menaikkan gaji, kan gitu. Maka perlu diketahui oleh siapa, oleh serikat buruh, kan gitu. Nah itu ya tujuannya ya. Nah itulah pengguna daripada akuntansi ataupun yang kita katakan dengan laporan keuangan. Oke. Sekarang kita kembali lagi tadi ke definisi. Definisi tadi itu adalah merupakan siklus. Siklus apa? Siklus akuntansi. Identifikasi, mencatat, mengklasifikasikan, mengitisarkan dan melaporkan. Itu semuanya adalah siklus akuntan, akuntansi. Oke. Coba kita lihat siklus akuntansi ya. Kita lihat siklus akuntansi. Nah, kaitannya nanti dengan kuliah kita ini, apa kita akan di sini berbicara? Bagaimana kita menjalankan siklus akuntansi dengan Microsoft Excel? Tunggu sebentar ya, Hand, apa laptop bapak, kayaknya agak lemot ini untuk membuka jendelanya. Oke, sudah muncul belum? Belum ya? Oke ditunggu ya Mungkin masih jalan-jalan dia ini Rebecca, kenapa kamu keluar? Oke, sabar ya sebentar ya. Ini lagi kayaknya laptop bapak bermasalah ini. Oke, kalau kita bicara siklus akuntansi Oke, yang pertama tadi adalah kita katakan sebagai identifikasi ya. Dari identifikasi tadi, maka kita alakan lakukan pencatatan. Kira-kira kita catat di mana transaksi itu? Sudah kelihatan belum? Sudah muncul? Oke. Okay. Belum muncul ya? Sekarang sudah muncul belum? Belum ya? Ditunggu ya. Lagi mungkin. Oke. Okay sudah muncul. Ini di Bapak udah Bapak share belum ya? Ditunggu aja. Oke. Okay. Bukti transaksi tersebut kita catat ke dalam jurnal. Oke. Okay. Jurnal itu ada berapa macam? Halo? Jurnal ada berapa macam? suaranya Waduh, tidak bisa membagikan layar. Hmm. Ah, masih internetnya ini. ada ini